Oke, okay, saya sedang ada di Buzzword Southeast Asia. Jadi pameran ini sudah tersenggara sebenarnya dari tahun 2019 dan terhenti karena pandemi dan baru diadakan lagi di tahun 2022 ini. Di event Buzzword Southeast Asia ini ada beberapa karoseri yang ikut meramaikan, yaitu mulai dari New Armada, Adiputro, Tentram, dan juga uh, Laksana nah ini ada beberapa bus yang sudah menggunakan bahan MBTK. Nah kita akan lihat bus apa saja. Nah di sini ada juga PO bus ya kayak sudah lumayan melegenda ya. Jadi PO busnya adalah sumber alam. Ini ada bus yang dipamerkan. Itu jadi bus buso dan ada Dodge. Ini kayaknya jadi iconic kalau dia di acara Bus World Southeast Asia. Nah satu yang menarik perhatian ini adalah bus double deck dari Karoseri Adiputro. Putro. besi ini punya enam kabin sleeper di bagian bawah nih jadi begitu masuk sebelah kiri ini sudah ada enam penampakan kabinnya kurang lebih seperti ini uh, gimana sih kan jadi kalau pas mau jalan nah, bisa sambil uh, tiduran di sini Bawahnya itu ada kayak bagasi ya, buat nyimpen barang. Jadi kalau ada bawaan bawaan segala macam bisa simpan di sini. Pas masuk ini juga ternyata ada akses untuk naik ke atas nih, pakai tangga kayu. Jadi tangganya sudah dilengkapi dengan ada LED, terus ada pegangannya juga nih. Sini untuk naik, untuk nah, menariknya pegangannya juga dikasih cover uh, ya. Kalau untuk di atasnya sendiri ini ada deretan kursi dengan konfigurasi yang dua satu kayak gini ya. Desainnya juga eksklusif, terus bahan pelapisnya pakai kombinasi dua warna nih, ada abu-abu dan beige. Motif jahitannya juga keren, nih, jadi ada model silang-silang. Terus untuk bagian tengahnya ini kayak huruf V gini ya. nah nih di armrest nya ini nih ternyata ada ada yang tersembunyi gini ya di pasti dibuka gini ada meja lipat jadi kalau pas lagi mau makan atau buat naruh-naruh barang tinggal dikeluarin seperti ini nah ya. gimana cakep kan bus lain yang juga dipamerkan adalah bus dari karoseri New armada sasisnya pakai dari Hino ya untuk bodinya warna abu-abu jadi kelihatan lebih mewah dan modern busnya terus untuk di belakang ini ada bagasi lumayan luas nih bisa muat taruh sepeda motor ya jadi nggak usah khawatir nih kalau buat yang dipakai buat uh, mudik segala macam masuk ke dalam kokpit untuk drivernya wuhh bakalan mewah nih jadi Oh di sini spionnya udah pakai kamera gitu terus ada layar monitornya untuk mantau di sini untuk konfigurasi seatnya nah ini di tengah ini ada modelnya jadi dua sebelah kanan terus yang satu seat lagi sebelah kiri desainnya nggak kalah mewah nih pakai uh, full warnanya burgundy menariknya kursi juga ada footrestnya disini di bawah jadi kalau misalnya perjalanan jauh nggak bikin pegel nah jadi untuk yang kursi seat yang model 2 gini di tengahnya ada cup holder ya untuk taruh gelas atau botol minuman diamanas amanas panjang perjalanan dia juga ada beberapa slot sini untuk uh, USB ya. Untuk kursinya sendiri dijahit pakai motif 3D gini segitiga. Jadi makin cakep ya. Nah, jadi warna burgundy yang tadi dipakai di kursi ternyata juga digunakan untuk uh, melapisi pintu di bagian bagasi atas ini nih. Jadi senada ya. Sementara oh pas di belakang ini kita ada dispenser minum nih jadi kalau misalnya perjalanan jauh atau misalnya atas ternyata minum anda uh, habis tinggal uh, refill di sini ya tengahnya juga ada sofa nih untuk santai nah jadi uh, info yang ada yang didapat adalah bus karoseri dari New Armada ini berhasil menyabet kategori best coach design. Nah, di seberangnya boot armada ada karoseri tenteram. Di sini ada uh, dua bus yang dipamerin. Ini ada model shuttle busnya, terus ada juga model double deck. Nah, di belakang saya ini ada satu bus namanya Velocity W3 ya. Ini dari karoseri tenteram. Jadi, shuttle bus ini akan digunakan untuk KTTG 20 nanti. Dan ternyata bus ini Today adalah menggunakan tenaga listrik. Oke, okay, okay, jadi go. dia modelnya kayak model shuttle bus go. gitu ya. Back up, back up. Hi, velocity, Ui, Kita lihat interiornya Nah, ini interiornya menggunakan kita tega menggunakan bahan MBT Kamaro jadi warnanya ini pakai MBT Kamaro Kamaro itu tipenya yang kevista uh, ya cayang blue ya warna cayang blue. Nah ini juga ada bordirnya ya bordirnya velocity three dan stainless body. Ini terlebih uh, ada beberapa dua puluh belasan yang bertambah bangku dan modelnya memang kayak model buat casual gitu ya. Di pegangan sini juga enak. Di sini juga sedikit tombol buat nanti ini. Sedangkan yang depan nanti kita lihat terus kita ada sekitar tujuh 7, 7 seat ya sesudah dia ke delapan seat itu pakai warnanya hip hop red dari kamar Kamaroviesta juga. Ya, kita lihat juga yang depannya Nah ketika penasaran nih depan nih pakai warna Peret ya dan juga jadi modelnya kayaknya bisa dilipet ya dan ini juga deh, kesandaran -nya. jadi memang dia karena memang buat klan sipet kayaknya terlalu tebal ya, buat juga tapi buat duduk sih cukup nyaman wake Oke okay, dari sini kayak kokpitnya cockpit nya Kokpitnya sih kayaknya seru juga ya banyak controller juga dan di sini juga ada empat kamera jadi buat kontrol busnya buat di dalam dan ya, though, interior bus kini semua ada full so ada kamera kamera semua, semua ini lebih safety sih <outro> Oke, okay, jadi pas masuk ini sudah ada bangku. Ini khusus buat kayak konektornya ya di sini pakai dua warna juga, warna hitam sama red. Nah, kita masuk lagi ke dalam Nah, Khusus buat ini bagian driver ya, dan ini pakai bahan uh, Picasso, warna black. <usuk> oke okay, kita akan lihat di sini ada sekitar 20 slipper ya kita akan lihat interiornya atas bawah ya jadi di sini juga ada pijakan kakinya jadi kalau mau naik tinggal injek dari situ terus pegangan di atas nah nanti dilihat tuh sebelah sana ada nomor itu ya ada nomor 2a ada 4A, yang atas jadi kayaknya pakai kodenya A ya. 1A, 2A, 3A. Sedangkan yang bawah ini kodenya adalah 1B. Nah, nanti kalau pas boli tiket diperhati ini ya posisi duduknya. Ada priority 1A, priority 1B. Atas atau bawah. <tuh> Tapi yang serunya lagi, nanti adalah pas bagian kiri dan kanannya itu ada bagian buat cup holder, ya. Ini ada cup holder, ya. Jadi, buat naro e, minum, barang jadi sudah kiri, sebelah kanan, aja, jadi disiapin. Di atasnya juga nggak lupa tuh ada lampu. Modelnya jadi pendar gitu, ya. Buat kemaram-kemaram, buat bikin monster aja. Go, go, go, go, go, go, go. Oke jadi saya sedang nonton di sleeper bus, nah disini ada fasilitasnya adalah layar di sekitar 10 in ya. Nah sini juga udah tersedia nih, mulai dari penerangan tambahan misalnya, di sini juga ada cup holder, disini buat naruh naro Dan ini juga sebenarnya lumayan buat perjalanan jauh sih lumayan nyaman ya. Yang bikin nyaman lagi adalah ini loh, posisi kaki kita untuk selonjor ini kayaknya cukup nyaman ya. Ini jadi bisa dirubahin juga kalau memang udah capek ini perjalanan jauh nih. Jadi kita bisa istirahat kayak gini nih, ya enggak? Tapi yang bikin nyaman tadi seperti saya sebutkan adalah menggunakan bahannya ini. Ya, ini yang bikin nyaman juga nih, Bus saya juga lumayan tebal nih. Sekitar berapa nih? Lumayan ada sekitar 10 atau 12 cm. Nah ini sih yang bikin nyaman. Nah, Capital Clippers ini jadi adalah salah satu bus yang dipamerkan di SOUTH Southeast Asia 2022. Eh, okay, jadi bus ini uh, sudah sold ya PO bus Harapan Indah dan ini hasil dari koresir dari Tenteram. Jadi basic sasisnya menggunakan Mercedes Benz. Nah ini jadi bagian desamping ya. Oh, jadi double deck ya di atas bawah. Jadi kalau buat perjalanan jauh sudah sangat nyaman. Oke okay, betul-betul itu tadi kunjungan dari kami ke IFAN Bashword South East Asia 2022. Nah, sampai ketemu di liputan berikutnya. Saya Rundo Diri.